special <laughs> dingin kah bang? kenapa Pri? dingin dong deh, Suasananya kayak berubah ini lama, eh? ada roh-roh malu halus ini. Oh eh, gitu. masih rasanya masih ada muna. kayaknya ada di sepeda lingkit udah pergi udah pergi iya